Oke okay Guys kembali lagi di sini bersama Bang Epen slot ya guys ya <tuh> jadi kita bermain dengan modal50.000 guys di sini kita bermain di gate of Olympus kali limanya udah langsung dikasih oleh kakek Duraga ya guys ya jadi kita di sini mencari pola-pola yang baik, yang bagus buat kalian semua ya guys ya Dan buat kalian semua jangan lupa dibantu like, share, dan komen Agar gue selalu semangat terus ya guys ya Untuk mencari pola-pola yang terbaik buat kalian guys ya Skater cuma dikasih tiga babi lah ini memang. Gua di sini bet 1000 ya guys ya. Bet 1000 kita bermodalkan receh saja ya guys ya. Bermodalkan receh 50 ribu dan tak lupanya saya mengingatkan gua bermain di BO Rupiah 138 ya guys ya. Karena di Rupiah 138 ini gua selalu dikasih uang jajan-jajan tiap hari ya guys ya lu kan tau sendiri ya kan gua selalu upload tiap hari ya guys ya gua selalu upload 3 hari dan gua tak pernah lelah karena kalian yang selalu support saya terima kasih buat kalian yang selalu support saya guys oke kita kembali ke game lagi ya guys ya kita langsung saja karena ini modalnya udah mepet nge-tot usman lah usman biru lemon oke okay hijaunya no yuk. Hmm, hijau kena, nggak ada lagi babi. Uh, saya us tinggal dikit us, masa iya cuman segini aja us. Konten gua us us. Tolong lah us, tolong us kerjasamanya us, tolong kerjasamanya tolong usman. Oh yo us, tolong lah us, tolong petir us, petir us, petir. hijaunya kenyak petir lah usman. Bangke, malas keternya keluarin ya guys ya ini gua udah mm, udah enggak tahu ya ini ya enggak tahu gua cocok anjing langsung dikasih skater mp -e! modal gua tinggal 3000 ya guys ya tiga spin lagi udah kelar nih semoga ini dikasih kemenangan ya guys ya yuk usah. us jangan ditipu ya usia ya. jangan ditipu ya usia ya. hmm, masih ditipu guys engkau mm, kena petir babi oke kali 10 anjing coba sih dia kena i, ngen, tut, kali 20 tuh. mati kau langsung dapat sensasional gak nyangka gua guys dikasih kejutan oleh rupiah 138 ya guys ya modal tinggal 3000 kalian bisa tengok sendiri ya modal tinggal 3000 guys dikasih free spin oleh si rupiah 138 memang rupiah 138 selalu ngasih yang begini guys ya mengejut mengejut-ngejutkan buat hati jadi semangat terus buat kalian pejuang-pejuang receh yang selalu bermain receh seperti Bang Epen ya guys ya. Tapi jangan khawatir guys, receh kita bisa jadi Jutawan ya kan. Gila ya. Ayo, ayo, us, ayo, us, ayo, ayo. Gila udah dikasih 269 gua babi, babi. Cok kuningnya us. Hmm, kuningnya kurang satu Gak bapen, tapi udah petir ya guys ya hmm, kali-kaliannya udah 31 guys kali-kaliannya udah 31 ya guys ya ini ya kali kalian udah 31 kuningnya yuk. oke kuning bisa merahnya yuk hmm, merah yuk merah yuk ungu dong om. aduh Usman ungunya kurang satu Us. tetap bersyukur guys tetap bersyukur ya guys ya karena berapapun yang kita dapat kita harus selalu bersyukur ya guys ya kita udah dikasih kemenangan 330 340 ya guys ya 340 ribu dengan modal kurang 3000 ya guys ya Tinggal 3000 tadi ya kan Tinggal 3000 700 Tinggal 3000 ya Gua naikin betnya ya Gua naikin betnya nih Gua naikin betnya nih Gua naikin bednya. Semoga sampe nih satu juta ya Semoga ya Semoga ya sampai satu juta ya Semoga sampai satu juta Terus ikutin pola dari gua guys ya Ikutin pola dari gua ya guys ya Ikutin pola dari gua dah Karena ini slot ini hoki-hokian ya guys ya Jadi jangan Jangan menyerah guys Jangan menyerah Jangan menyerah Karena kita mau dikasih kemenangan oleh Rupiah 138 ini guys bater Usman anak durhaka malah dikasih skater ya guys ya malah dikasih skater sama usi Usman Gua masih ini sebenarnya udah di JP ya udah JP ape ya, guys namanya gua ya Gua coba putar-putar terus lah ya Gua coba putar-putar terus jadi gimana caranya gue dikasih kemenangan sama Cat of Olympus hari ini? Yang pastinya di BO kesayangan gue ya itu rupiah 138 ya guys. Ya, ntar guys gue tarik nafas dulu ya guys ya. Ngomong terus ya kan, ngomong terus ya kan. Tarik nafas dulu lah gue. Oke, okay. gue pakai pola ini. Enggak di dua 12 Gak konek babi-babi, gak mau konek lo dia, gak mau konek lah dia, gak mau konek, nggak mau konek lagi lah. Hijau, ungunya ungu, ungu bisa, kuningnya bisa yuk. Aduh, kurang ya, kuningnya guys ya, kuningnya kurang ini, kuningnya kurang. Santai dulu, santai-santai lagi ya guys ya, santai aja gue. Santai, ini masih mau prepare keluar gua Jadi ini prepare mau keluar ya. Kuaba hmm. ya guys ya, kuaba ini, kuaba ini, 240 ribu ya guys ya. Karena apa ya, udahlah kita kalau dikasih, mana tambah banyak, kalau enggak ya udah Udah gitu aja ya guys ya. Karena main slot ini tidak ada yang dirugikan guys, karena kita kemauan kita sendiri ya kan. hmm gua cuma ngasih pola-pola aja buat kalian yang mau nyocol langsung saja nyocol dengan pola gua dan gua rekomkan ke kalian untuk bermain di rupiah 138 ya guys ya jadi mungkin setelah by spin ini dikasih atau nggak dikasihnya gua mau keluar gua cabut ya guys ya karena gua mau ada janji sama temen gua hai nah, tapi tolonglah buat tambahan jajan laus buat tambahan jajan lah us, dan cuk. Biru udah cincin, kena. Hmm. Kasih lagi cawannya yuk cawanya yuk cawanya pecah kasih petir lagi us kasih petir lagi us petir lagi us petir lagi us petir lagi us us cawan- Usman dikasih kali hmm sensasi cawan- tuh belum belum belum belum belum belum balik belum, belum balik modal ya guys ya modal saya 240 ya guys ya yo ayo Usman ayo Usman ayo Usman ayo Usman kuning cincinnya kurang satu us babi babi hmm, cawannya pecah kuningnya yuk bisa kena sama merahnya ya guys ya jam biru diamond kena paksa cincin mati kau cuk tambahin lagi Meninggoy kali dua lima sama nih. Li cok Aduh, dikasih kemenangan gua guys. Terlalu OP ya, rupiah 138 ya guys ya. Rupiah 138 terlalu OP. Udahlah, gua habis ini gua mau cabut ya guys ya. Gua mau cabut udah nunggu apa cok? Udah dikasih delapan ribu ya guys ya. Buat admin rupiah satu Tolong diproses, proses withdraw dari saya ya, guys ya. Untuk kalian semuanya yang sudah pantengin konten dari gue Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh